Sandu <laughs> Angklung A few moments later <sukain> Indonesia memiliki beragam seni dan budaya yang berbeda-beda setiap daerahnya memiliki alat musik yang biasanya menjadi iringan lagu dalam seni pertunjukan. Alat musik ini masuk daftar Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity atau Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan. Perkenalkan nama saya Hermina Selangur, saya berasal dari Halmahera Utara. Nama saya Maria Chelsea, asal saya dari Kalimantan Barat. Perkenalkan nama saya Stes Tengok, saya berasal dari Halmahera Utara. Perkenalkan nama saya Natalia Lalu, asal dari Sumbar Daya Nusa Tenggara Timur. Halo nama saya sebagai Marigi, saya asal dari Papua. Halo nama saya Dino, saya dari Halmahera Utara. Nama saya Nando Ngoidil, saya berasal dari Halmahera Utara. Angklung, sesandung. <laughs> Angklung. A few later. Bye. ragam seni dan budaya yang berbeda-beda. Setiap daerahnya memiliki alat musik yang biasanya menjadi iringan lagu dalam seni pertunjukan. Di Jawa Barat sendiri, ada salah satu alat musik tradisional, yaitu angklung, yang memiliki suara yang khas. Alat musik ini terbuat dari bilah-bilah bambu yang menghasilkan bunyi yang khas, dan cara memainkannya adalah digetarkan atau digoyangkan sehingga menghasilkan nada. Angklung memiliki nada yang harmonis yang bisa dimainkan oleh banyak orang. Satu alat musik angklung hanya memiliki satu tangga nada tergantung ukuran. Angklung menjadi alat musik yang menarik wisatawan mancanegara. Mengutip laman kemenparekraf.go.id Alat musik ini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 Smelly. Saya Karno. Eh, <shrug> uh, saya <shall> lupa <look> lagi. <shrug> Naskah proklamasi terlebih dahulu disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo. Setelah tersusun, naskah pun diketik untuk dibacakan di depan rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tokoh yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini adalah Sayuti Melik, yang merupakan seorang wartawan yang aktif di dunia politik. Proklamasi kemerdekaan dari Soekarno diketik oleh Sayuti Melik dengan alasan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang seks proklamasi. Sekolah Menengah Pertama SMP Sekolah Menengah Pertama SMP Sekolah Menengah SMP SMP ya? SMP kan? Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Sekolah, menengah. sekolah. SMP, uh, sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama atau disingkat SMP, adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar atau SDRaja. Sekolah menengah pertama ditempuh. Tiga tahun, mulai dari kelas tujuh sampai kelas 9 Pada tahun ajaran 1994-1995 hingga 2003-2004 Sekolah ini pernah disebut sebagai sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLP Maruf Amin Maruf Amin Maruf Amin Wakil Presiden saat ini, Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Ki Hajar Ma'ruf Amin. Uh, Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin lahir pada 11 Maret 1943. Kini, ia menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang ke-13, sejak 20 Oktober 2019. Ketika pemilu presiden 2019, Joko Widodo mengumumkan nama Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Pencalonannya didukung penuh oleh Koalisi Indonesia Kerja dan pada akhirnya berhasil memenangkan Pilpres. Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian bersenang-senang kemudian <gadal> Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian, uh, bersenang kemudian. Uh, Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian dahulu bersenang-senang kemudian Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian Peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, dapat diartikan bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan, seseorang harus mau bekerja keras. Tak bisa seseorang hanya mengandalkan cara instan untuk meraih suatu kesuksesan. Butuh proses belajar dan berjuang. Orang yang biasa melalui banyak rintangan bisa memetik hasil yang baik pula. minggu ini sampai jumpa di episode berikutnya.